Baiklah bersama-sama, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Langsung disuguhkan vitamin bahagia pastinya Langsung disuguhkan oleh Papa Bilar Kita simak bersahabat Papa Bilar ini lagi fotoin Bunda Lesti saat lagi memakan Masya Allah banget ya Luar biasa Bunda Lesti tampil cantik banget hari ini Kesayangan kita, penyemangat warga Konoha, semuanya doakan yang terbaik ya. Jangan putus henti-henti untuk selalu mensupport idola kesayangan kita ini. Hingga banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon yang diberikan. Kita lihat, Rosahabad. Ada komentar dari akun Instagram Fianti85 mengatakan, Masya Allah, cantik, imut, manis. Katanya tuh, luar biasa idola kita. Ada juga nih kalimat caption yang dituliskan oleh Les Larsi. Paling suka kalau sudah difotoin bininya kayak gini. Masya Allah, luar biasa banget idola kesayangan. Kemudian persahabatan kita simak juga di unggahan It's B30. It's ini masih mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti yang diposting oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadi miliknya. Kita flashback bersahabat saat Leslar ini jalan-jalan ke Turki. Ya, IG, Bapak Papa Bilar pun memposting foto Bunda Lesti ke Jora dengan pose seperti ini. Luar biasa, ternyata dari Turki ke Swiss tetap konsisten, Papa Bilar. Masya Allah, bangga sekali dengan idola kesengan kita ini Selanjutnya, bersahabat vitamin juga, sebelumnya kita dapatkan dari Ungan Papa Bilar Saat tentunya memposting video, lagi naik kereta di negara Swiss Papa Bilar bunda alias ke ini seperti di film-film Bollywood, persahabatnya. Masya Allah, luar biasa, keromantisan, kekiutan, dan tentunya kebucinan Leslar selalu diperlihatkan setiap harinya. Kita simak juga bersahabat, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Simu mengatakan, nah, vibes-nya kayak film Saharukan Kajol. Hahaha. <laughs> Luar biasa nih, para sahabat tanggapannya Ada juga kalimat yang tentunya dituliskan oleh Leslar Al-Fatih Dalam sebuah kalimat caption Izin ganti soundnya ya, soalnya lihat di kereta api gini bebasnya jadi kayak film-film Bollywood gitu katanya tuh Wow, keren banget katanya ya Leslar Ini seperti di film-film Bollywood Luar biasa, idol kesayangan kita Seriusan banget katanya, berharap Tentunya, Lesti Rizky Pilar selalu menyuguhkan ini vitamin-vitamin terbarunya untuk warga Konoha. Kemudian, persahabat disimak juga di IGS pribadinya, Papa Pilar. Banyak sekali DM yang masuk pertanyaan-pertanyaan di laman akun Instagramnya Rizky Pilar. Ini receh banget ya dari para sahabat dari Adinda Trias Pratiwi Sutomo di situ. Menuliskan sebuah kalimat pertanyaan Bang, di Swiss ada STM jeng gak, Katanya tuh ya apabila Bilar langsung ngercep menjawab nggak ada, adanya SKSD katanya tuh Ini receh banget pertanyaan-pertanyaan sahabat Leslar Dan kita lihat juga pertanyaan lain Di sini pertanyaannya Kayak mimpi nggak sih bang bisa ke Swiss? Bang, di Swiss ada jengkol <laughs> Ini sih pertanyaan yang sangat cute banget dan langsung dijawab oleh Papa Bilar Pertanyaan kau ini persis seperti nama Instagram kau Persis katanya tuh ya Yang bertanya ini laman akun Instagramnya namanya random Pas banget katanya pertanyaannya seperti nama akun Instagramnya Ini sih receh banget Masya Allah Semoga idola kesengan kita selalu bikin happy kita semuanya ya Doakan yang terbaik Dan berikutnya juga persahabat ada unggah terbaru dari Lintar Lintar ini mengunggah sebuah postingan foto terbarunya di kota Bandung dan tim Let's Entertainment mudah-mudahan persahabat ya, selalu diberikan kesehatan kekompakan dan kesalitan dan kita lihat juga persahabat Bang Lintar menginfokan posisi saat ini jadi ini tuh di kompleks Sarai Hills Bandung ya guys katanya tuh infonya tuh persahabat ya, masih di kota Bandung doakan yang terbaik saja untuk keluarga besar Lesler semoga selalu sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Di sisi lain persahabat kita juga mendapatkan kabar sedih dari keluarga Bapak Ridwan Kamil yang sampai saat ini belum bisa menemukan anak putra pertamanya Persahabat ya di sini kita lihat diunggah Bunda Lesti Kejora memposting foto Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, serta anak perempuannya Ini masih berusaha, masih berikhtiar Persahabat doakan yang terbaik Mudah-mudahan anak dari Bapak Ridwan Kamil Secepatnya bisa diketemukan dengan keadaan sehat Persahabat ya doakan selain terbaik Berusaha dan selalu berikhtiar Di sini persahabat ada emot love Yang patah persahabat ya Kita juga tentunya merasakan kesedihan Doakan support dan tentunya dukung yang terbaik untuk keluarga Bapak Ridwan Kamil Kita berharap juga persahabatnya Bunda Lesti Bapak Bilar ini bisa bertemu dengan Bapak Ridwan Kamil di Swiss Kita berharap sekali Leslar kasih support secara langsung untuk Kang Emil